Doa menghilangkan rasa takut dan khawatir yang sangat berlebihan. Zainab bertanya, Ya Rasulullah, apakah kita akan dibinasakan, sementara di tengah kita banyak orang yang soleh? Jawab beliau, Ya, jika maksiat merajalela, HR Bukhari dan Muslim. Bagi siapapun mengalami penyakit ketakutan akut agar bertawakal kepada Allah dan pasrah atas semua ketetapan Allah, firman Allah, siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Quran Surat at talak ayat 3. Dari Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke dalam rumahnya dalam kondisi sangat ketakutan, beliau mengucapkan, la ilaha illallah. waspadalah orang Arab akan datang bahaya yang dekat waktunya. Hari ini telah dibuka benteng Yakjuj dan Makjuj sebesar ini. Dalam kondisi ketakutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca la ilaha illallah. Allahu a'lam. Semoga bermanfaat.